assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak sengaja ya malam jumlah pas waktu isa ada di depan rumah tiba-tiba gak sengaja melihat batu yang berlafal asli bukan koresan sendiri atau karya seni bukan ya ini asli asli koresan alam pas azan Isya. Subhanallah. Puasa Allah. Mm -hmm. Ini ini. kecil. Enggak seberapa. Ini dari tumbukan pahat tiba-tiba nggak -tiba, sengaja ceritanya ini lagi minum kopi di depan rumah nggak sengaja menemukan kayak gini gitu. subarang the moon